Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serem gitu begitu Kang Ajat. Maklum semalam habis ini aduh suara sama Haji e. Haji Bahar. Main lagi ya di YouTube channel Candel Kode Candel Kode Kenapa sih itu? Namanya Candel Kode Pak. Candel Kode karena nyoba buat bagi-bagi search kode aja buat kalian yang butuh aplikasi mungkin berbasis web ya mudah-mudahan bermanfaat dan barokah iya amin amin, amin. Ajat iya Pak sekarang saya mau bagiin sebuah aplikasi penggajian nah ini jatuh login Nah, boleh banget tuh soalnya sekarang pasti banyak yang nyari tentang sistem informasi penggajian untuk mempermudah memper memper lah pengajar ini fitur-fiturnya nih jadi di sini setting jabatan dulu mungkin sama gajinya ya coba bang saya pengennya tuh gimana sih cara settingnya nah, oke kita coba ya pengajar tapi sebelum siap sebelum udah kayak gitu, uh. saya belum lihat lagi ini. Nah. <laughs> <laughs> Jadi di sini di pintu jabatan mengajar. Iya. Yeah. <laughs> Terus nah, udah kecewa. Baik dong Kang. Di contohnya tuh? Alurnya ini kan udah ada nih yang contoh lah, ya. tinggal tambahin aja kalau udah diisi hmm. terus ke gaji karyawan eh, karyawan nah. masukin nip-nya terus jabatannya apa Mohon maaf, maaf ya. Mohon bersabar ya para penonton. Iya. Jabatan apa? Oke. Nama dia boleh. Ini kelamin. Perempuan, Bang. Perempuan. Iya, eh, laki namanya. Lah, gimana kita aja. Oke, mungkin kayak gitu sih sebenarnya mudah saya nge-upload foto juga cocok pak masih dalam pengembangan sih kan aja. jadi bisa dikembangin lagi. Di Maksudnya masih bisa lebih baik lagi ya itu bang Iya kan, Aduh keren nih. Jadi bisa bikin laporan lagi juga bisa dicetak kan aja. Kita bikin absensi. Oke ini ya, ya. ya. ya. kita tambah absensi. Oke okay. ini jensi karyawannya nih bisa disetting tanggal jam masuk dan keluar kehadirannya apa nih pengajar hadir ini yang ini set ini sudah pengajar kita lihat berapa. <Satershi> Salah itu. Maaf-maaf. Ah, ya. bisa di premium Dan mungkin juga, hmm, cara installnya aja. Langsung aja. Oh, ini ya rancangannya. Iya, Yang agak tutup mungkin agak menyeng nanti bisa di... di terbarui lagi ya lo ikilah. di rumah si. dengan anyway. Ini, ini nanti cari mobil besar aja. Oke siapa di sini? siapa Saya aplikasi sistem informasi manajemen. dan di deskripsi video. silakan ini dari deskripsi ya terima kasih ya sama-sama nah, cukup sekian informasi yang bisa saya beri semoga bermanfaat ya masih akan kembali lagi jika bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi